masih suara rakyat miskin kota Bersatu padu rebut demokrasi Regap kepita dalam satu suara Demi tugas suci yang mulia Hari-hari esok adalah milik kita Terciptanya masyarakat sejahtera masyarakat Indonesia baru tanpa obat marilah kawan mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam harapan bangsa marilah kawan mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan di bawah kuasa tirani Ini. Berjuta kali turun aksi Bagiku satu langkah pasti Hari-hari esok adalah milik kita Terciptanya masyarakat sejahtera Terbentuknya tetap Indonesia baru tanpa orbal, marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam para bangsa, marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembe. Bagiku satu langkah pasti, berjuta kali turun aksi. Bagiku satu langkah pasti, berjuta kali turun aksi. Bagiku.